Bang, apa? Teng, video tengukan di itu. Kali video-video orang viral ya. Ah, tak tahu lah itu. itu. salah video orang itu lah itu. Tapi kok video abang, apa Nama kali? Itu. Cuma, iya kau tengok-golak pijau orang itu orang itu kan goyang-goyang buka baju buka baju, kayak buka baju ini cepat viral eh mana nanya kau gak nah, kayak gitu deh biar cepat viral itu bukan kayak gitu harus bermanfaat ngapain kita buka-buka baju goyang-goyang menunjukkan aurat kita eh sama kau itu sama kalian lah itu deh aku abang gak suka kayak gitu ya iya tapi kenapa gak pilih banget, kayak gitu ya. Mana lah tawar, makanya belum rezeki, eh, belum trend, belum keren. Makanya harus keren. Coba nah, buat gigi itu, begitu yang mengecek seksi ah. nah, Kita coba bangun, terkenal Eh, eh, eh, eh, eh, Udah dia, mah, rupanya benguk. Oh ya, banyak uang nih. Nanti kalau abang viral, uang abang banyak langsung ya tau. Hmmm, kanya yang lama beju baju. Ayo lady, gue yang yang kita ya. Pas asli kau he? Bikin kong gak mau, tinggal uang kong nang. Hmm. namanya lagi-lagi nggak bertanggung jawab bilang ah jawanya jeet i say